Hey guys, saya sekarang lagi ada di Taman Kali Jodo ya, yang tadinya tempat pertitusi sekarang jadi taman ya. Ini, ayo kita lihat di dalamnya seperti apa. Kali Jodo sekarang udah jadi taman seperti ini. seperti ini nih ya tempat bermain anak ya seperti ini dan coba kita intip ke bagian bagus ya guys coba saya akan intip ke... nah ini tangga ke atas ya, ini ya. sekarang saya udah di atas, bagus guys, tempatnya. Nah, seperti ini bagus. sini di dalamnya tempatnya seperti ini ya. Bagus nih. Saya akan coba masuk. Nah. Di sini ada tempatnya buat skateboard ya. seperti ini. Nih, seperti ini nih. Bagus. Dan Saya akan intip ke dalam Keren ya guys Ini Tempat seperti itu sih Yang sudah dirubah sama Ahok ya Bagus Bagus Guys, ini tempatnya kali jodoh sekarang. Banyak bendera-bendera nih. Lihat. Keren ya. Nah di sini tampak lukisan bagus, guys. Angga yang tadi saya lewatin, ya, ada bendera Jepang di sini, guys. Nah, banyak bendera. sini ada bapak TNI yang habis merayakan acara di Kali Jodo Guys, ada cewek sendirian tuh Cakep Mau saya datengin ah